Baiklah, sahabat, lari manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pemimpin kami menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Untuk mengawali perjumpaan dan kabar di pagi hari ini Kita mendapatkan info penting banget ya mengenai Ajang Infotainment Award 2022 Alhamdulillah, idola kesayangan kita masuk 5 kategori nominasi di Infotainment Award 2022 Yang pertama persahabat ya, Best Couple Yang kedua, George's Mom Yang ketiga, George's Dad Dan yang keempat, George's Baby Serta berikutnya, Celebrity of the Earth Itulah kategori nominasi untuk Les Lar Jangan lupa persahabat ya, dukung penuh dengan memvoting idola kesayangan kita di sosial media SCTV, Facebook, Twitter, Instagram, SMS juga. Jangan sampai lupa kita buktikan kekompakan kita dan jangan lupa juga di aplikasi video.com bisa kita voting juga untuk idola kesayangan kita. Dan disimak juga persahabat ya, untuk kode nominasi, perhatikan kita mendapatkan info dari dunia lain selari persahabat ya, untuk nominasi idola kesayangan kita di ajang infotainment award 2022 Halo leselover you voting Leslar family di infotainment award 2022 kategori best couple Lesti D.A. dan Rizky Billar itu untuk kodenominasinya adalah IAA5 jangan sampai salah persahabat ya untuk memvoting idola kesayangan dan untuk George's mom Lesti D.A. Itu kode nominasinya IAD2 untuk Georgios Dead Rizky Bilar, Kodenominasi nominasi IAL5, dan untuk Georgios Baby Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar IAF4. Untuk kode nominasinya, selanjutnya Celebrity of the Year, Lesti Dea, untuk kode nominasi IAK4. Jadi, jangan sampai lupa, sahabat, ya, masukkan kode nominasi yang benar. Mudah-mudahan. Idola kesengan kita bisa memenangkan Piala Penghargaan Infotainment Award 2022 Untuk format voting via SMS, ketik IA, spasi kode nominasi, kirim ke 97288 Itu untuk format via SMS, persahabat ya Yuk terus kompak buktikan kesulitan kita semuanya untuk mendukung penuh Lesti Bilar dan Abang L di Infotainment World 2022 Untuk berikutnya para sahabat disimak juga di sini ada sebuah kalimat komentar yang diunggah oleh akun Mas Fatih Leslar Dari Rahayu underscore Bilar 83 mengatakan Min, ke kesalib di Instagram SCTV. Ayo kita kencengin lagi like-nya tuh. Yuk, sama-sama persahabat ya kita semangat. Bunda Lesti, Papa Binar, BBL kesalib nih untuk like-nya di SCTV. tepatnya di akun Instagram SCTV. Yuk, semangat lagi kencengin like-nya. Kita buktikan kesolidan kita. Berikutnya juga persahabat kita lihat juga di unggah berikutnya ini info penting juga masih mengenai di ajang infotainment World 2022 dari Abang underscore L ini menginfokan dan mengingatkan warga Konoha jangan sampai salah untuk komentar pakai hashtag yang ada di setiap kategori ada di caption SCTV persahabat ya untuk komentarnya harus pakai hashtag persahabat Contohnya aja di sini kita lihat Hashtag #ia2022bilar tuh itu untuk contoh komentar. Jadi jangan sampai tentunya kita salah buktikan kekompakan kita semuanya persahabat ya. Terus semangat warga kono pasti bisa. Kemudian kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Ini vitamin semalam yang kita dapatkan Papa Bilar main sepak bola persahabat ya. Masyaallah dimensinya luar biasa banget ya abang. El pasti bangga banget punya papap -pap seperti Rizky Billar, Masya Allah sehat terus, bahagia terus Dan semoga semakin banyak dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Anuska Leslar Lovers Kita simak juga salvo kalimat caption yang dituliskan Sisa semalam suara papi kurang jelas Tapi yang didengar sekilas sebelum main foto photoshoot dulu Tuh persahabat ya, ternyata sebelum main bola, idola kesayangan kita melakukan photoshoot dan kita lihat di jawaban komentar. Dari akun, Janis Syahara mengatakan, Iya, GR buat acara Sofi gitu, katanya tuh. Oh, udah jelas bersahabat ya, ternyata... Gak diresik untuk acara Sofi Mudah-mudahan lancar ya acaranya Tanggal 9 jangan lupa Untuk saksikan idola kesayangan kita Yang akan hadir di acara Sofi Yang akan disiarkan langsung Di dua TV nasional Indosiar dan RCTI Kita support, kita dukung penuh Dan kita selalu mendoakan yang terbaik Berikutnya kita lihat juga momen spesial Saat Papa Bi minum Masya Allah di image-nya luar biasa banget nih. Emangnya ganteng sekali doa kesayangan kita satu ini Masya Allah Tak henti mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan kita juga semuanya Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Dan untuk berikutnya juga kita lihat Di unggahan kemarin dari Vina Jauvanka Memposting foto bareng Bunda El Bunda El emang cantik banget persahabat, ya. Apalagi bodinya Masya Allah Langsing banget katanya tuh Mau langsing please sama kayak dedek Lesti kejorak Katanya itu Masya Allah Dan Bunda Lesti pun itu hanya bisa berkomentar Ketawa ngakak nih persahabat <laughs> Ini cute banget ya Apapun yang dilakukan Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu sukses Namun kita juga softwalk banget nih di unggahan ini Salfok sama foto Abang L yang memakai adat Jawa tuh bersahabat ya akhirnya sudah dipajang di dinding rumah. Ini cute banget, masya Allah. Dan kita lihat juga bersahabat ke kabar berikutnya. Vitamin bahagia semalam juga yang kita dapatkan. Papa Bilar main bola, Bunda Lesti lagi main badminton bareng Toba Boys Badminton Club ya luar biasa. Ini kebahagiaan juga, Masya Allah, sehat terus ya untuk kalian. Mudah-mudahan, idola kesengan kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan kita juga salpok banget dengan Bunda Lesi yang joget-joget, persahabat ya. Ini sepertinya lagi bahagia banget nih, joget-joget, Masya Allah. <tosok> Ini kebahagiaan juga untuk warga Konoha pastinya. Dan berikutnya kita simak juga persahabat info mengenai polling online The Masked Ming, Melo 2022. Alhamdulillah Rizky Bilar masih menempati posisi pertama Dengan perolehan voting 5.484 votes Sedangkan di nomor 2 Ada pasangan Rengga Azok dengan perolehan voting 5.398 votes Yuk sama-sama terus kompak juga nih Jangan lengah untuk selalu mendukung Rizky Bilar Di Demas Masked Male Celebrities 2022 Tugas warga Konoha ini semakin banyak Mudah-mudahan kita tentunya tak pernah lelah mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bilar Untuk berikutnya persahabat ya, biar makin semangat kita dikasih video yang sangat luar biasa Momen saat Bunda El, Papa B, keluarga dan tim ini di Lampung Persahabat ya, naik kapal, Masya Allah banget, jalan-jalan di laut, di pantai Aku kasih vitamin biar tambah semangat voting SCTV Tuh, biar tambah semangat kita dikasih video vitamin bahagia ya Masya Allah, ini memang -mah bahagia banget nih Kita makin semangat, kita makin tentunya membara Untuk mendukung memvoting Leslar di Infotainment World 2022 Kita masih menunggu cirukan-cidukan vitamin terbaru Hingga kabar baik berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana